assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam selamat kembali dengan saya channel Bambang siripno kali ini akan menyampaikan materi tutorial yang kesekian kalinya untuk itu sebelum kita ikuti materi tutorial pada kesempatan kali ini terlebih dahulu berikan like kemudian subscribe serta bunyikan lonceng agar mendapat notifikasi setiap ada video saya yang terupdate terbaru. Terima kasih atas pemberian subscribe-nya. Selamat mengikuti tutorial pada kesempatan kali ini. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara mengecek info GTK tentang kualitan Uh, data Dapodik kita. Cara cek info GTK adalah kita membuka web seperti ini. Kemudian dashboard pada komputer kita. Kemudian kita buka uh, bisa melalui Mozilla, bisa melalui Chrome. Ini akan lebih cepat dengan membuka melalui Chrome. Ya, setelah itu kita ketik info GTK, kita info ketik info GTK, kemudian kita cari info GTK B20020100000000. Info GTK akan ID ini yang kita pilih nanti. Setelah itu, tampilannya seperti ini: info GTK kita ada login regulasi terkait GTK. Info sebelumnya, kita karena kita ingin mengecek data kita pada Dapodik betul atau salah, maka kita mencari login. Kita masukkan akun PTK pada Dapodik, berarti email kita yang ada pada Dapodik kita tulis di sini, kemudian password yang ada Dapodik serta sandinya. Mari kita tulis bersama-sama. Misalnya, ini: kita "Tulis Bambang Suripno. ini passwordnya." kemudian ini kita masukkan angkanya uh, kode ini kita tulis kalau sudah semua email password email dan password ini sesuai dengan dapodik kita masing-masing kemudian kita tuliskan kode ini kita masukkan sama dengan ini kemudian kalau sudah itu kita login Iya kalau emailnya sama dengan dapodik maka akan muncul seperti ini periode Januari Juni 2010 sini disini Di sini yang penting adalah di sini ada tulisan status validasi tunjuan profesi valid kemudian muncul datanya pada dapodik seperti ini NUPTK ini ada tanda sinkron update nah ini yang penting terus kemudian nama data kita kita teliti ada yang salah atau tidak sampai ke bawah ini langkah berikutnya adalah kalau ini sudah kita cek data kita yang penting adalah pada jam linear kita yang ada di sekolah itu yaitu 24 meskipun jamnya itu banyak namun yang diakui dalam demodik hanya 24 total jam mengajar tentukan taban 24 untuk guru kelas ini Langkah berikutnya adalah kita mengecek yang penting lagi Kalau ini tidak 24 berarti kita belum valid Maka perlu koordinasi lagi dengan petugas operator sekolah lagi OPS Jadi tunjangan kita valid Berarti kita itu sudah ada dalam database Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari validasi data guru kaitannya dengan uh, sertifikasi kita, maka yang kita klik adalah status data kelulusan sertifikasi pada pendidik Ini status data kelulusan sertifikasi pendidik misalnya ini, nama nama dari data kelulusan sudah sama NUBTK sudah sama semuanya tempat terbitnya SKTP juga sama, kodenya sama ini guru kelas, kodenya seperti ini Status data ada delapan, artinya sudah terbit SKTP-nya. berarti kita sudah memiliki rasa nyaman karena sudah terbit SKTP kita. Setelah kita status data kelulusan sertifikasi ini sudah betul, langkah berikutnya adalah verifikasi data tunjangan profesi. Kita verifikasi beban mengajar keaktifan kelengkapan data kelulusan bagian mereka sampai usia kita nah ini data verifikasi ini harus centang semuanya jangan sampai ada yang silang jadi centang semuanya kemudian kalau kita centang semuanya maka tunjangan profesi kita akan muncul ini nomor SK nya penerbitannya berlaku 1 Januari 2020 Berakhir 30 Juni 2020 berarti berlaku satu tahun eh, setengah tahun. Jadi satu tahun kita terbit SKTP-nya adalah dua kali. Sampai seperti ini berarti bank penyalurnya sudah ada, berarti tunjangan profesi kita siap dicairkan. Apabila punya profesi datanya belum valid tadi yang cerita tentang berarti kita perlu menghubungi operator kita nah. informasi yang disampaikan bahasa dari data yang dikirim sekolah melalui dapodik jika ada kesalahan data proses perbaikan dilakukan di sekolah masing-masing dan menjadi tanggung jawab pemilik data Apabila ini belum valid Alhamdulillah ini sudah valid kalau sudah valid semuanya ceknya maka kita bisa membagi tanda bukti bisa mencetak kita cetak sebagai bukti demikian tadi cara mencari validasi GTK kita cek info GTK validasinya berhubungan dengan tunjangan profesi kita terima kasih apa yang telah sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat Wabila kita wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh